7 tips ampuh turunkan berat badan secara alami Pasti berhasil, simak sampai akhir 1. Olahraga teratur 2. Makan sayur dan buah 3. Minum air putih 12 gelas sehari 4. Tidur 8 jam sehari 5. Hindari minuman manis 6. Makan malam sebelum jam 7 Gak perlu produk pelangsing kalau sudah rutin olahraga dan makan sayur dan buah tapi gimana kalau males, nggak sempat, mahal, nggak ada waktu? Tenang saja, tidak semua orang bisa atau sempat melakukan semua tips diet. Solusinya, kamu bisa irit waktu dan biaya dengan cara 7. Gantikan olahraga dan makan sayur buah dengan Slim Trinity. Slim Trinity adalah solusi praktis, murah dan tepat untuk bantu diet kamu. Dibantu dengan kerjasama melakukan tips lainnya, kamu pasti akan berhasil menurunkan berat badan.